Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat, les lovers dan les lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, kembali di TV Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita, Lesti Kejora, dan tentunya abang Fatih.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 Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini dibikin mewek lagi melihat momen saat Ayah Kejora ini memeluk Rizky Bilar Ini pas di akad yang pertama, tepatnya nikah sirihnya Leslar ya Di sini Ayah Kejora menitipkan seorang putrinya untuk tentunya berselamat ya dididik untuk diperlakukan dengan baik ini dititipkan langsung kepada Rizky Bilar sambil memeluk ayah kejar Masya Allah nyesek banget ya dan pasti kita merasa sedih bisa saat tentunya kabar yang beredar bunda lastim tentunya mendapatkan perlakuan kekerasan di dalam rumah tangga momen ini pun diunggah kembali oleh akun media baruku banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan juga bersahabat ya Di antaranya dari akun Bella Vita 8 mengatakan Gak bisa bayangin gimana sakit dan hancurnya hati bapaknya Lesti ya Allah Ikutannya sekeliatnya Dan kita lihat juga bersahabat ya Ada jawaban komentar juga dari akun Instagram Sri Gunawati 2021 mengatakan Ayah sabar banget dah katanya itu Masya Allah banget ya Tentunya semuanya ikut sedih Semuanya terharu Pasti tentunya ayah kejora Ini perasaannya nyesek banget bersahabat dan kita lihat juga persahabat komentar selanjutnya dari akun Nita Anascor Juli 08 mengatakan ini yang paling sukses bikin gua nangis perasaan orang tua, masya Allah banget ya. Tentunya pasti kita semuanya sedih di saat ayah kejora menitipkan putri kesayangannya kepada suami tercintanya, persahabat. Malah tentunya sekarang diperlakukan. Dengan tidak baik, kita merasa sedih dan ikut menangis. Dan pastinya, kita juga nggak kebayang banget ya perasaan dari ayah kejuaraan, apalagi perasaan Bunda Lesti yang menjadi korban kekerasan. Kemudian juga bersahabat, kita lihat di unggahan Hari Putra yang mengunggah foto bareng Bunda L dan kita lihat juga kalimat yang dituliskan di postingan ini. Hai Lesti Kejora, semangat dan cepat sembuh ya Semua masalah pasti akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan Amin Masya Allah banyak orang-orang baik yang tulus mendoakan untuk Lesti Kejora Selanjutnya disimak juga persahabat Kita mendapatkan tentunya kabar mengenai Bunda Lesti Kejora Ini unggahan Ifah Aneske Leslar ini ada komentar-komentar dari akun Twitter, persahabat ya Kita simak kalimat komentarnya Lesti tulang lengannya sampai bergeser Katanya sih mau dioperasi Keras banget berarti ya, gak kebayang Kita lihat ada tentunya pertanyaan juga What? Info dari mana nih? Dan kita lihat jawabannya Kakak aku kerja di rumah sakit, tempat Lesti dirawat Wow, persahabat ya Kita tentunya ikut sedih juga Kembali mendengar kabar yang membuat kita menangis Dikabarkan tulang lengan Bunda Leslie sampai geser Katanya sih mau dioperasi Doakan yang terbaik ya untuk Bunda El Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan cepat sembuh Yuk, kita doakan yang terbaik Hanya doa yang kita berikan untuk Lesti Kejora Dan selanjutnya juga, bersama kita lihat Sebelumnya, ada postingan dari Bang Bobi Suarez Yang mengunggah foto Lesti, Bilar, dan Abang El Dan ada sebuah kalimat Doakan terbaik aja buat Leslar Postingan ini diunggah kembali oleh akun tim Lesti Kejora. Namun tentunya berbeda pendapat nih Dengan apa yang tentunya diposting oleh Bang Bobi Suarez Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Doain apa nih? Semoga secepatnya diproses No damai-damai Wow Kembali persahabat ya Fans sejati Lesti Kejora tidak mau berdamai Malahan banyak sekali yang mendukung bahwa Rizky Bilar harus diproses secepatnya Diproses hukum persahabat Kita lihat dari akun Instagram Safwa Ansgar Hairan mengatakan di kalimat komentar Semoga dihukum seberat-beratnya. Itulah tanggapan dari fans-fans sejati Bunda Lesti Kejora. Berikutnya, kita lihat juga bersahabat yang kabar dari MOP Channel ini mengenai jadwal konser Betran Peto. Untuk spesial guestnya bersahabat yang itu, ada Titi DJ Annette Delizia, King Nazar, Bunda Lesti Kejora, dan Kakak Sleng yang akan ditentunya hadirkan tanggal 22 Oktober tahun 2022 wow ini tentunya kejutan doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti mudah-mudahan cepat sembuh dan tentunya kita kangen serta rindu banget dengan Bunda Lesti serta Abang L berikutnya juga persahabat dia ya, perhatikan unggahan ig nya Kobas perhatikan kalimat yang tentunya bijak dari Kobas Reputasi yang baik tentu sangat penting Raja Salomo berkata Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar Karena reputasi yang baik adalah cerminan karakter seseorang Wow ini keren banget kata-katanya persahabatnya Tetap kita selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik ya untuk mendolesti Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru dan kabar-kabar spesial dari Lesti dan tentunya Baby Leslar. Kita masih menunggu hidupan terbaru, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.